Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, dan 86 Pada tema 3 kelas 4, peduli terhadap makhluk hidup Baik, pertama kali kita akan membahas di halaman 76. Tulis jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Nah, di sini ada hewan, ayam, dengan dan kita akan lihat karakteristik tempat hidup ayam. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Kemudian ada bebek. Tempat hidup bebek di tempat yang lembab maupun berlumpur. Berikutnya di halaman 77 Kucing. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. masih di halaman 77 Apa kesimpul kesimpulanmu tentang karakteristik hewan tinggal hewan di atas Kesimpulan karakteristik tempat tinggal hewan di atas bahwa tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan Apa? Perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan Perbedaan kucing dan ikan adalah Kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air Kucing bernapas menggunakan paru-paru Sedangkan ikan bernapas dengan insang Pertanyaan berikutnya di halaman 77. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Tidak. Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernafas. Begitu pula, sebaliknya, ikan jika hidup di darat akan kesulitan bernapas. 78. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di daratan rendah. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Memberi makan dan minum hewan peliharaan Membersihkan atau memandikan binatang peliharaan Memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit, memberikan perhatian dan kasih sayang. Berikutnya masih di halaman 78. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, itik kucing dan ikan. Kaitan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Tuliskan hasil diskusi pada bagan berikut. Nama Hewan Ayam Ciri-ciri khusus Ayam memiliki paruh panjang dan runcing. Ayam memiliki cakar panjang. Ayam memiliki bulu tempat hidup di darat. Nama hewan itik: Ciri-ciri khusus, paruh itik, atau bebek berbentuk sendok, memiliki leher panjang, kaki berselaput, tempat hidup di darat yang agak berlumpur. Nama hewan kucing: Ciri-ciri khusus memiliki mata yang tajam memiliki misai, memiliki bantalan halus di telapak kakinya, alat keseimbangan pada telinga, tempat hidup di darat. Nama Hewan Ikan Ciri-ciri khusus memiliki sirip, memiliki insang, Memiliki sisik dan lendir, bentuk tubuh yang streamline, tempat hidup di air Sekarang kita jawab di halaman 81 Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut Satu Hewan darat Hewan darat adalah kelompok hewan yang hidup dan tinggal di daratan Hewan darat terbagi menjadi Kelompok hewan yang hidup di lingkungan sekitar manusia Contoh kucing, kelinci, dan lain-lain Kelompok hewan yang hidup di dalam hutan Contoh Kijang monyet dan lain-lain Kelompok hewan yang di dalam tanah Contoh Cacing Ulat Dan lain-lain Hewan air Hewan air adalah kelompok hewan yang hidup dan tinggal di dalam air Contoh Ikan Udang Tiga Hewan darat dan air Hewan darat dan air adalah kelompok hewan yang hidup dan bisa tinggal di keduanya, yaitu bisa tinggal di darat dan di air. Contoh kata kodok. Berikutnya di halaman 21 pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Temanku membuat sebuah karya mozaik berbentuk burung. Berikutnya di halaman 82. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Hasil karya mozaik temanku sangat indah. Menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut mengapa? Bagian yang menarik adalah Temanku membuatnya dari biji-bijian dengan warna yang pas Berikutnya kita akan kerjakan di halaman 82 Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi. Saranku adalah supaya temanku lebih berhati-hati lagi dalam menempelkan biji-bijian pada karya mozaiknya agar terlihat rapi. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 84. Amati kembali soal di atas. Taksirlah berat ikan dan udang jika digabungkan. 2,3 ditambah 0,64 sama dengan 2,5 ditambah 0,75 sama dengan 3,25. Taksirlah berat ikan dan ayam jika digabungkan. 2,3 ditambah 1,7 sama dengan 2,5 ditambah 1,75 sama dengan 4,25 kg. Masih di halaman 84, taksirlah berat ikan, udang, dan ayam jika digabung. 2,3 ditambah 0,64 ditambah 1,75 Sama dengan 2,5 ditambah 0,75 ditambah 1,75 Sama dengan 5 kg Taksirlah selisih berat ikan dan udang 2,3 dikurangi 0,64 sama dengan 2,5 dikurangi 0,75 hasilnya adalah 1,75 Berikutnya di halaman 85 Taksirlah selisih berat ikan dan ayam 2,3 dikurangi 1,75 sama dengan 2,5 dikurangi 1,75 sama dengan 0,75 Buatlah soal cerita sendiri tentang penaksiran jumlah dan pengurangan desimal Soal nomor 1 Bu Ani berbelanja ke pasar Membeli ikan sebesar 1,22 kg Gula pasir 0,8 kg Minyak sayur 0,45 kg Berapakah total berat belanjaan Ibu Ani? Soal nomor 2 Pak Rahmat menjual buah semangka Yang beratnya masing-masing adalah 1,6 kg Pak Rahmat membawa 10 buah semangka Setelah satu jam berjualan ternyata A. Semangka Pak Rahmat yang terjual seberat 6,4 kg Berapakah berat sisa semangka Pak Rahmat? Soal di halaman 85. taksirlah penjumlahan dan pengurangan desimal berikut 2,8 ditambah 1,2 Taksirkan 2,75 ditambah 1 sama dengan 3,75. 0,4 ditambah 1,9 0,5 ditambah 2 sama dengan 2,5. 2,2 dikurangi 1,7. Dikurangi 1,75 sama dengan 0,25 4,4 dikurangi 6,3 sama dengan 4,5 Dikurangi 6,5 sama dengan negatif 2 Berikutnya kita akan jawab di halaman 86 apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kita jawab dari nomor 1 ya. Penjumlahan dan pengurangan desimal dan karakteristik tempat hidup hewan-hewan. Pertanyaan kedua, bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik jelaskan? Yang aku pahami karakteristik tempat hidup hewan Soal ketiga, bagian mana yang belum kamu pahami? Yang aku belum pahami, penjumlahan dan pengurangan desimal Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja Bagaimana perasaanmu selama belajar? Senang, dengan belajar kita menambah ilmu baru. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang penaksiran. Kerjasama dengan orang tua di halaman 86. Tulislah karakteristik lingkungan alam yang ada di sekitar rumah dan sebutkan hewan-hewan apa saja yang dapat hidup di sana. Karakteristik di lingkungan rumah saya adalah udara bersih tidak tercemar, banyak pepohonan hewan yang hidup adalah kucing, ayam, kambing, dan sapi. Baik, itulah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.